Saat saja Engkau duduk Di seberang sana Belum puas rasanya Aku memandangmu Memang Aku sadari Kau kini telah berdua berdosa, kan diriku? Pernah hilang tersiksanya, hati ini dalam kerinduan. Dari engkau kini telah berdua, berdosa diriku mengagumimu, mengapa bayanganmu? Pernah hilang Tersiksanya Hati ini Dalam kerinduan Ku ingin Engkau tahu Yang ku Mengapa bayanganmu tak pernah hilang Tersiksanya hati ini dalam kering Sekarang. Angin malam bawalah dia dalam tidurku